semuanya, masih bersama saya Judi ini. Kalian tahu bahwa kali ini atau hari ini saya ada di uh, Perancis Selatan dan uh, saya di salah satu desa yang sangat terkenal untuk uh, dijadikan tempat wisata uh, Namanya Mirmo uh, Ini di uh, depan sepenuh Saya akan berkasih kalian desanya seperti apa, oke? Okay? Dan saya ingatkan lagi, uh, kalau belum subscribe channel saya, silahkan klik subscribe dan juga tekan tombol uh, loncengnya. Oke, stay tune with me, let's go and discover desa ini, desa wisata ini. gereja di desa ini jadi bisa kalian bayangkan bahwa desa ini sangat uh, religius pada awalnya uh, kayak di Indonesia gitu banyak masjid-masjidnya coba lihat huh? gerejanya satu ini apakah uh, dibuka dibuka guys gereja ini yang di bawah uh, desa ini dibuka jadi uh, setiap uh, hari minggu sore uh, bulan Juli sampai Agustus uh, dari bulan Juli uh, sampai bulan Agustus itu ada uh, apa namanya misa mas atau misa uh, ya jam 18.30 kelihatan ya kalian tenang sekali ya Jadi nanti sore, sore hari Jam 830 di sini akan ada misa Nah, tempat untuk berdoa mereka juga dikasih jarak pemisah Jadi ada distance supaya mereka tetap ya tidak terkontaminasi At least ya, dalam berdoa tetap-tetap Lantainya juga ada apa namanya batas-batasannya Kalian dengar Mereka berdoa ah, Bagus sekali Oke, keluar yuk Ayo, kita jalan-jalan uh, ke desa Mirmonde selesai so, ini naik terus sampai ke atas gereja di puncak pegunungan uh, ini well, desa ini terletak di uh, atas gunung atau bukit ya jadi uh, desanya memang benar-benar terawat dan dirawat uh, untuk dijadikan salah satu tujuan wisata lokal atau orang-orang yang ingin discover uh, desa ini asik banget karena sudah masuk uh, kayak apa namanya site yang terlindungi gitu oleh uh, UNESCO. Saya, uh, aku akan naik ke, ke ke ke puncak desa ini. Di atas sana ada uh, gereja. Yeah. Jadi memang kalau di Prancis sih memang digalakkan kayak desa wisata gitu Udah lama sih mungkin ya kejadian seperti ini Atau kalau saya, ya, Desa untuk dijadikan tempat wisata Baik lokal maupun uh, Asing Wow Can you see this? Uh, suhu udaranya memang benar-benar panas jadi tuh pakai topi terus lupa pakai blocker aduh lumayan ya kena kulit jadi agak sedikit panas ini kasih tunjuk lagi pemandangan gunung-gunung di sekitar desa ini. nggak lihat panorama dari atas, belum ya. bisa ini bagus tidak? Oh. Ah, lumayan ha? kejauhan di sana mungkin bisa kalian lihat, laukun sungai yang besar. Prancis. Wujur. Wah, oh, adoh kita naik lagi. Jadi ada sekelompok turis lokal yang harus aku uh, greeting pakai bahasa Prancis. Wujur itu artinya hello. Itu. Oh, ada barbie juga di sini. Tapi nanti aja minum kopinya jalan-jalan dulu Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo desanya di atas lembah-lembah ah, ala nuklir aku kasih tunjuk kalian nuklir nuklirnya tuh ada listrik tenaga nuklir di prancis itu seperti yang kalian lihat wah ini kalau meledak bahaya ya uh, dekat uh, sekali dengan sungai namanya laut aku kasih tunjuk kalian juga uh, apa namanya uh, kuburan kalian tahu aja kuburannya jadi orang di sini bersih ya tidak serem oke okay. let's see inside the church ah oneh papa ganti oh kali uh, tidak bisa lihat uh, dalamnya gereja jadi tidak bisa tunjukkan ke kalian teman-teman. Oh ya. Yeah. Mungkin karena uh, masih uh, dalam keadaan yang tidak begitu sehat ada Covid-19 jadi mereka tetap uh, tidak membuka gerejanya. Gereja pun ya kalian tahu gereja pun tidak tidak dibuka di di Prancis karena mereka tidak ingin ada uh, kegiatan massal yang dapat mengakibatkan uh, menularnya uh, atau menyebarnya COVID-19. Keren kan, guys? Pemerintah di sini dan warga di sini juga benar-benar uh, me, uh, mematuhi peraturan dan uh, imbauan dari pemerintah setempat. Jadi saya pikir juga kalian harus uh, yang di Indonesia juga mematuhi dan uh, apa namanya uh, menghormati dan melakukan apa yang dihimbau oleh pemerintah setempat dan pemerintah uh, pusat untuk mencegah uh, penularan uh, COVID-19? Ya, ini gerejanya. Well, Oke, okay. let's go back. Gereja yang barusan aku kasih uh, tunjuk ke kalian itu namanya, ini gereja Sang Po. Ah, ada tempat untuk jalan ke sana. 5 menit depan. Alhamdulillah. Boulevard panorama Cibugurmu. Oh, oh, oh. Uh, aku harap uh, kayak gini juga ada di. Ada di, di Indonesia ya. Di Malang itu desa wisata. Di Bali juga ada desa wisata. Di beberapa uh, daerah di Indonesia juga ada desa wisata. Dan perlu dikembangkan, <laughs> dilestarikan dan dijangka ya salah satunya apa yang menarik untuk dilihat oleh uh, oleh orang-orang turis ya. Jadi tidak kebersihannya salah satunya saya aku yang aku apa namanya tekankan kebersihan kayak toilet umum, kebersihan uh, lingkungannya, tempat-tempat uh, sampah juga harus diberikan supaya orang yang mengunjungi tidak buang sampah sembarangan atau at least orang-orang yang uh, mengunjung atau berkunjung membawa sampah kembali ke uh, rumah mereka masing-masing juga lebih bagus. Ini kafe yang kita saya. Saya lihat Siapa ada lagi dari atas. Oke okay. okay, saatnya aku harus uh, ya minum kopi supaya uh, dapat tetap apa namanya terbangun apa terjaga supaya nggak ngantuk. Ya yeah. ini namanya kafenya le terchoir kayaknya ada juga ini oke bisa juga nah di dalamnya seperti ini bisa nah aku udah di dalam apa namanya, cafe le terchoir ini kita mau order kafe aja kayaknya tapi bedau oke guys seperti ini bedau di dalamnya Oh, ada pertanian tapi ya sekolah lucu di sini menu pakai papan tulis gitu jadi dikasih papan tulis di depan dimana aku dan teman teman berada dan ketika lihat menyunya aku mau kafe prape yang ada esnya itu kayak di dalamnya asik ya daripada yang kafe kafe yang panas oke okay. Aku coba tunjukkan ke kalian uh, pemandangan dari atas kafe Ledesho, apakah sama atau ada bedanya dari yang uh, yang aku ambil sebelumnya. Sama aja ya, bentuknya. Tapi asik buat kongkong. Ini mengingatkan aku tempat di Semarang kayak gini. Kita akan di atas gunung. Kampung, kampung juga ada uh, hutan-kota gitu dan asik oke okay, aku minum kopi lagi eh uh, oke okay, aku mau minum kopi Sibian. akhirnya sudah selesai waktunya ngopi dan kembali lagi ke aktivitas sudah selesai ngopinya ayo kita balik lagi memang memiliki posisi yang sangat strategis ya jadi uh, banyak orang yang mampir di tengah-tengah antara uh, gereja di atas sama gereja yang di bawah. bentuk rumahnya lucu-lucu bagus ya nah, itu yang kalian lihat turun Aku kasih tunjuk pemandangan dari bawah tangga. Ya, saya sudah turun dan ini tangga untuk kenaik turun ke desa. Turun lagi, sekarang turun, turun lagi. Desa ya desa ini juga banyak orang yang uh, bikin kayak uh, potre itu. ditutup huh. tuh. Wah bangunan uh, bangunannya sangat, sangat lama ini. Wah bangunan ini didirikan sejak uh, tahun 1686. Wow, lumayan tua sekali ini. Ini seperti kalian lihat bangunan uh, uh, apa namanya uh, pintu, sangat tua sekali yuk, lagi jalan lagi ini juga ada berikutnya ada membuat uh, terakota uh, terus juga artis seni untuk uh, memahat ini pancus asik ya desainnya naik turun gitu ini ada barnya asik asik asik ya bagus untuk jalan-jalan untuk uh, di discover tempatnya jadi saya lewat di sini itu ada office uh, kantor uh, apa namanya uh, turis dan tapi tutup karena minggu jadi aku tadi lewat sana lurus saja ke sana sekarang aku mau turun banyak sekali turisnya di bawah uh, dan mereka pada mau naik ke gereja di atas Banyak turis-turis lokal -turis Atau bisa jadi juga turis mancanegara Yang datang ke sini Asik Desanya sangat asri sekali kalian tahu di desa uh, Nirmau ini ada hotel yang berbintang tiga, gila ya, hotel di desa kecil ada bintang tiga, keren banget, kita lihat ada apa aja di bawah uh, informasi ini, ada hotel Nirmang, ada restoran, ada poteri, ada apalagi lagi ini, di itu kayak galeri butik ya, terus ada yang kayak pedagang-pedagang gitu jadi orang-orang di sini hidupnya dari Pertani, pedagang ya Dan Turism, servis Oke, okay. yuk Nah, oke okay guys Kalian sudah saya ajak barusan Lihat atau jalan-jalan ke desa Nirmong Di uh, Departemen Latrum Prancis Selatan Semoga jalan-jalan kali ini Dapat menginspirasi kalian semua Dan tentunya Teman-teman yang ada di Indonesia, yang punya uh, yang tinggal di desa wisata, punya daya kreasi bagaimana memikat uh, orang atau pelancong, baik lokal maupun mancanegara, datang berkunjung di desa wisata kalian. Oke, okay. uh, jangan lupa klik subscribe dan uh, tekan loncengnya kalau kalian belum melakukannya. Terima kasih sudah menonton video-video saya. Dan kalau mau uh, share juga silakan. Saya di dulu Jawane, sampai jumpa lagi. Ciao.